Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya jumpa lagi dengan Pak Aryh Pacehan Di video kali ini Pak Aryh akan melakukan pembahasan soal tentang menentukan ide pokok kalimat utama dan bagaimana menentukan kalimat penjelas tidak waduh Video kali ini juga mereview dua video sebelumnya ya Namun mohon maaf suaranya kecil sehingga untuk menyiasatinya dan disarankan memakai headset dan volume dikeraskan apa itu ide pokok? ide pokok bisa disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama atau pula pokok pikiran jadi istilahnya sama aja ya gagasan pokok, ide pokok gagasan utama ataupun pokok pikiran itu intinya sama itu ide pokok juga ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau ide awal atau pula ide utama gagasan dasar untuk membentuk sebuah paragraf yang utuh sehingga kata kunci untuk menjawab soal yang berkaitan tentang ide pokok ini adalah Paragraf itu membahas tentang apa Catatan Ide pokok dan kalimat utama itu bisa tersurat dan tersirat Mari sedikit kita review video sebelumnya itu yang perlu kita ingat yaitu yang pertama Jangan baca dulu teksnya, langsung perhatikan pertanyaannya Yang kedua Untuk mencari ide pokok, kita harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu Tentu kita masih ingat di mana saja posisi kalimat utama Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama Dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf Karena gagasan utama bisa berada di akhir atau di tengah Dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan di akhir, di akhir paragraf Sedangkan letak kalimat utama itu ada di awal Yaitu disebut juga paragraf deduktif Kedua berada di akhir atau di belakang Disebut juga paragraf induktif. Jika di awal dan di belakang Itu sama-sama memiliki ciri Ciri pada kedua kalimat ini Maka paragraf tersebut Dikatakan paragraf campuran Jika kita ingin menentukan ide pokok Kita harus menentukan kalimat utama yang terlebih dahulu maka kita langsung melihat kalimat, kalimat pertama dan kedua. Apakah terdapat ciri-ciri seperti berikut ini? Adanya repetisi, itu kata yang diulang baik yang sama maupun sebagian. Yang kedua, adanya kata rujukan, yakni berupa kata tunjuk seperti kata ini itu tersebut. Yang ketiga, ada terdapat kata ganti orang seperti kata ia, mereka, kami,nya. Nah di sini inilah trik yang perlu kita ingat ya Kalau kita menemukan ciri-ciri berikut ini Berarti letak ide pokok Paraget tersebut berada di awal Bagaimana dengan kalimat utama Berada di akhir atau di belakang Ciri-cirinya yaitu yang pertama Adanya simpulan yang ditandai dengan konjungsi antar kalimat Konjungsi antar kalimat ini yang perlu kita ingat adalah Oleh, karena itu Oleh, sebab itu Dengan demikian Ciri yang kedua adanya simpulan bermakna penegasan seperti kata jadi bahkan dan lain-lain Sehingga kalau menemukan ciri kalimat utama seperti ini Maka sudah dipastikan letaknya berada di akhir atau belakang Kalau kedua-duanya terdapat ciri-ciri di awal tadi dan di akhir ini Maka disebut paragraf campuran Pada contoh soal berikut ini, di sini diminta ide pokok paragraf di atas adalah. Nah, berarti kita disuruh mencari ide pokok. Untuk menentukan ide pokok, kita harus mencari kalimat utama pada paragraf ini. Kita lihat, kita fokus pada kalimat pertama dan kalimat kedua. Orang-orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas hotel Yamato. Tindakan bangsa Belanda tersebut membuat marah rakyat Surabaya. Nah, ini sudah kalimat kedua ya. lihat apakah ada ciri-ciri kalimat utama di awal tadi? Apakah ada kata repetisi, kata yang diulang, sama atau sebagian? Nah, di sini terdapat kata rujukan ya. Ada kata tersebut di sini. Sedangkan kata makna kata tersebut ini merujuk pada kalimat pertama. Ini kalimat pertama. Orang-orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas hotel Yamato. Tindakan bangsa Belanda tersebut. Nah, tersebut di sini adalah tindakan mereka yang mengibarkan bendera merah putih biru. Kata tunjuk tersebut ini menjelaskan kalimat pertama. Artinya, kalimat pertama pada paragraf berikut ini berada di awal. Coba kita cek B. rakyat Surabaya menyerbu hotel Yamato untuk merobek bendera Belanda. Nah, ini benar atau salah? Ya, benar. Karena di sini tindakan masa Belanda tersebut membuat marah rakyat Surabaya. Nah, jadi ini jawabannya sudah pasti B. Pertanyaan ini mencari ide pokok atau gagasan utama pada paragraf kita fokus pada kalimat pertama dan kedua bagaimanakah cara mencukupi kebutuhan akan sayur mayur dan variasi kisinya Pekarangan dapat dimanfaatkan untuk membudidayakan tanaman sayur mayur kita lihat ada kata rujukan itu sementara itu, sementara itu di sisa lahan kadang -kadang dapat dibuat kolam untuk budidayakan nah itu merujuk pada kalimat di awal artinya paragraf berikut ini juga tertera kalimat utama berada di awal nah sini juga terdapat kata jadi nah, kata jadi tadi adalah merupakan simpulan bermakna penegasan ini salah satu ciri Kalimat utama berada di akhir sehingga paragraf ini termasuk paragraf campuran terdapat kata kalimat utama berada di awal yaitu adanya rujukan itu dan adanya bermakna penegasan kata jadi coba kita lihat A, cara mencukupi kebutuhan akan share mayor dan variasi sini salah ya B pemanfaatan pekarangan untuk membudidayakan tanaman sayur mayur ini bukan membahas pekarangan untuk membudidayakan sayur melainkan di sini dia bisa digunakan pekarangan untuk bumi Sehingga yang salah buatan kolam untuk budidaya ikan di pekarangan ya dan juga salah ya dia hanya membahas tentang pembuatan kolam padahal di sini tidak ada teks atau kalimat yang menceritakan tentang pembuatan kolam di penggunaan lahan pekarangan untuk sayur mayur dan kolam ikan nah ini dia dua-duanya dibahas seperti pada kalimat ini jadi jawabannya adalah di karena disini menjelaskan penggunaan bahan bakar untuk sayur mayur dan kolam ikan. Tanyaannya, ya. yang ada kalimat dan ditunjukkan pada nomor berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, empat. Dan itu kita ya, yang kalimat kedua, apakah ada repetisi? ulang kata kalimat pertama coba kita perhatikan yang ternyata ada ya kata ketidakdisiplinan dengan berdisiplin ini ada kata korelasi ya kemudian kita perhatikan lagi ada kata repetisi yang lain ternyata apa tuh ya benar sekali ada kata terlanjur jadi, di kalimat kedua juga tertera, kata terlanjur ter Jadi, di sini sudah bisa kita pastikan Nah, ya Ternyata Sudah bisa kita pastikan Kalimat, kalimat utama yang dari di awal Karena Kita sudah mengetahui adanya teknisi Dalam kalimat kedua dan ke, dan ke Maka kita pasti ini adalah kami, berada di nomor 1 Ya, kalau yang tidak patuh terhadap pada nomor satu, dua, tiga, empat, atau lima. Kita tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk menentukan kalimat yang tidak tadi ini kita terlebih dahulu mencari ide pokok ide pokoknya itu dengan cara kita temukan kalimat utama kalimat utama tadi itu posisinya ada di awal kalimat di belakang kalimat atau ya, ataupun sudah kita di awal dan di akhirnya Nah, kita perhatikan, kita cari dulu ide pokoknya apa pada teks berikut ini. Di sini terdapat kata ini ya, bunga ini mempunyai lima lain berarti bunga ini itu merujuk kepada kalimat pertama. Nah, bunga ini, ya. bunga ini itu di sini adalah bunga rapeseed. Ya. Jadi saya uh, ulangi lagi untuk menentukan kata utama itu kita langsung perhatikan kalimat kedua ya pada teks berikutnya apakah ada kaitannya dengan yang pertama yaitu dengan melihat adanya perulangan kata repetisi perulangan, perulangan kata yang samakah atau tidak ya, tidak maka kita lihat apakah ada kata petunjuk ya ini itu atau tersebut bisa juga kita lihat apakah ada kata ganti orang Ya gitu Mereka, kami, dia gitu. Dalam ini, text ini uh, Terdapat kata petunjuk ya Kata, kata petunjuk ini ya. Bunga ini ya. Berarti kalimat pertama ini ada di awal next ya. Ada di awal paragraf utama utamanya adalah Bunga Rapresia ya, Arnold Arnoldi memiliki keunikan dibanding bunga lainnya ini kali banget inilah ide pokoknya maka selanjutnya untuk kita uji uh, lainnya nah kedua ketiga keempat kelima apakah ada ada keterpaduan atau tidak maka kita baca bukannya udah kita temukan ini yaitu Rujukannya uh, itu pokoknya itu bunga Arab melziar, nolji memiliki oh, uniknya sebagai mulut yang lain. Kita baca kedua, bunga ini mempunyai lima helai daun mahkota ini bagian yang terlihat seperti mulut getong. Tidak pasti ya, ada kata rujukan uh, kata puji ini berarti tidak maju pada kalimat pertama. Jadi ini padu ya. Kalimat satu padu, kalimat dua padu. Sementara yang berkaitan adalah yang tidak padu Untuk ya. kita perhatikan kalimat ketiga Di dasar bunga terdapat bagian piringan perpiringan Yang berisi benang sari atau putik bergant Bergantung pada jenis kelamin bunga Jantan atau betina mengeluarkan bau busuk. Di, ada kata di, di, di, di, di, dasar Kata ini merujuk pada kalimat kedua Kalimat kedua itu ada korelasinya dengan tempat pertama, sehingga uh, ini menjelaskan bagian-bagian dari bunga flecietil sendiri. Jadi ada ketepat dua yang ketiga padu. Selanjutnya kita cek pada tempat tepat. Hewan penyerbuk untuk membantu penyebaran tanaman adalah alat dan tumbang. Nah di sini, kita uh, perhatikan ini ada yang sembang kalimatnya ya. hewan penerbu nah, ini tiba-tiba dia membahas tentang hewan sementara di kalimat pertama kedua dan ketiga itu menjelaskan tentang bunga ya berdasarkan bunga dia lalu di kalimat keempatnya tiba-tiba dia men, uh, muncul hewan penerbu nah, di sini sudah jelas ya Jawabnya oh, lalat dan bumbang nah, ini sudah jelas kalimat ini tidak padu karena tidak ada keterkaitan, kesepaduan dan korelasinya dengan kalimat kedua ini tidak padu. Ya. Baik coba kita uji kalimat kelima bunga rapunzel hanya berumur berumur sekitar satu minggu ya dari setelah itu layu atau mati. Nah, ini sudah jelas ya bunga rapunzel aja ulangi lagi kalimat kata bungarobesian sehingga eh, jelas ini adalah kalimat terpaduannya dengan kalimat sebelumnya. Tapi dia tidak nyambung dengan kalimat tempat. Jadi sini jawabannya adalah b. Itu kalimat kejelas yang jelas dan tidak padu adalah b. Terima kasih atas kunjungannya ke channel kami. Jangan lupa tonton video kami lainnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh